Tinggi gunung menjulang Sejuk boning air mengalir deras Anugerah sang kuasa kekayaan bangsa menciptakan armoni yeah. gunung menjulang sejuk pening air mengalir deras anugrasan kuasa kekayaan bangsa Lekas lepas terbang bebas Kuja mata nikmati semua Karelok yang waras yang tanpa batas Kibat dirayu lagi di Indonesia Mengapa langit warnai hati Lepaskan semua buka dan lara Keindahannya bagaimana mimpi, Engkau dapati hanya di Wonosobo The soul of Java Lepas terbang bebas, nikmat dalik mati semua. Terelokan paras yang tanpa batas, cepat diraji lagi di Indonesia. Tanah kelam warnai hati, lepaskan semua rukaan laras. Tidak hanya bagai lagi kau dapat hanya di Wonosobo. Lepas lepas, lepas. lepas. Selamat pelanggu diwarnai hati Selamat pelangguan keadaan hanya ini dapat di The Soul of Java. Jangan lupa